Yo what's up friend kembali lagi nih cuy bersama Evan Slot ya kan dengan konten Gates of Olympus ya sih kakek Uus cuy seperti biasa ya cuy ya gua bermain dengan RTP uh, kokil dikasih skater langsung baru mulai cuy 20 ribu cuy scatter cuy peduh cakep Anjir kokil baru main cuy dikasih skater cuy seperti biasa ya gue sini bermain dengan uh, apa namanya RTP dan juga banyaknya klaim cuy jadi kalau misalkan kelihatannya kayak gua selalu main selalu enak selalu enak Nah itu dia gunakan RTP dan juga banyaknya klaim yang ada cuy dengan kalian bermain dengan Bo, goblok dikasih kali 20 cok hilang ada otak cok kali 20 pemampus ini ber1500 ya berarti 120.000 mampus kokil alik dikasih kali 20. Wih, ini 20.3 pecahannya cok wah sialan nih sialan ah, ini wajib jp ini. wajib jp cok wajib jp cok sialan Ayo dong. Cincin uh, orang satu pantai, wah kosong cok. Kita coba dulu, oh sial. Oke, okay, buat kalian semua yang baru join, jangan lupa ya klik tombol like, share, dan subscribe-nya ya. cuy bangkus kado 23000 tiga ribu ya. Kado dua puluh tiga ribu dulu dikasih nanti ya buat kalian jangan lupa diklik tombol like, share dan subscribe ya cuy ya karena di channel ini gua bakal bagi-bagi cara, pola pikir dan tips ya cuy ya. Jadi buat kalian kalau misalkan nggak mau ketinggalan tips-tips dari gua jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe nya ya cuy ya karena tombol tiga tombol itu sangat membantu channel Evanslot ya semakin berkembang ya cuy ya. Oke, kita login logit putaran dulu ya, kalau kan putaran udah enak ya kan, baru kita gasken lagi, baru kita gasken naik bed lagi cuy. saat ini gue masih mau lihat putaran dulu cuy. beh anjay, ini kan lagi pada thr nih ya kan, tipis-tipis aja cuy, tipis-tipis aja dari thr ya kan, tipis-tipis 50000 ya kan, yang penting hasilnya nggak tipis-tipis cuy, itu doang cuy, yang penting hasilnya jangan tipis-tipis ya kan. oke. Tengok putaran dulu ya, tengok putaran dulu cakep banget. Gua kasih turbo 30, turbo SS ya, bet 1200 dengan DC on Beh, uh, lah itu, Tiga terus, Tiga terus, sialan, sialan. Oke. Okay. Hmm. 300 dong, anjir, gue pikir. Oke, okay. masih cakep banget. Putaran masih enak ya, putaran masih enak ya. Andalkan putaran, cuy, kalau kalian pengen uh, dapat hasil yang lebih, andalkan putaran. Gua gak enggak gitu nyarankan kalau kalian pakai pola karena pola tuh seperti yang biasa yang gue bilang aja ya, Cuy ya pola tuh setiap jam, setiap menitnya beda-beda Cuy jadi kalian gak bisa samain polanya orang dengan polanya kalian ya Cuy ya jadi bermain dengan feeling tuh jalan satu-satunya jalan ninja Cuy kalau kata orang Cuy Beuh. makanya ya jangan lupa buat kalian mainin feeling kalian Cuy jangan sampai kalian termakan oleh nafsu Cuy ini gue modal tipis-tipis aja gue kan kalau depo modal tipis-tipis Cuy gak pernah gue dibawa di atas 150 nggak pernah 100 lah pernah gua 200 sekali doang cuman sisanya gua 50 50 50 tipis-tipis aja cuy yang penting yang penting itu WD nya ya kan cuy yang penting WD nya kalau kalian lebih nggak nafsu lagi kalian hasil JP hari ini kalian mainin di hari apa gitu bah mampus dikasih skater ya 120 ribu dikasih skater cakep-cakep oke lumayan bet ya 120 ribu kita lock it ya ini isinya apa nih 120 ribu cuy kali tiga dulu connect cakep Bah. Ini puluh ribu cuy, gokil banget gokil ya Emang makanya RTP itu gak pernah bohong cuy Makanya kalau kalian pengen main Jangan lupa cek RTP nya dulu cuy RTP itu sangat bermanfaat cuy Sumpah, sumpah bet Nah sumpah RTP itu sangat bermain cuy Kali 3, cakep bet Cincin penek Beuh, gak konek cincinnya Pantai lah apa-apa, 37 ribu lumayan bet Lumayan banget ya bener. Sebelas spin lagi ya, sebelas spin terakhir. Yuk, bisa yuk, JP yuk, JP yuk. THR lah, Jewus kasih THR dulu lah. Ini hari kedua Lebaran, coy. Bah, banyak yang bilang ya, setelah Lebaran kayak es eh, setelah puasa, bulan puasa lewat, kayak semuanya balik lagi ke normal. Enggak ya. ada yang, gak ada yang bisa dengar, nggak bisa, gak ada yang bisa tarawehan lagi, nggak ada yang bisa kumpul-kumpul keluarga lagi ya. Tapi nggak tahu lah itu ya. Banyak yang, banyak yang sedih katanya setelah setelah bulan bel, puasa selesai ya sih haduh yang penting dikasih next dulu cakep banget lima spin terakhir yo lima spin terakhir bisa yo kasih JP lu cuy gue gua cuma gak denger sih gue gua liat di tiktok lah di instagram lah banyak banget anjir yang kayak pas denger suara azan udah gak bulan puasa lagi cuy kayak gak ada anda baliknya semula lagi ya anjir Haduh cuy cuy bah Be, cakep banget Dikasih, bo itu pecah berapa anjir? kokil bawel pasti dikasih 16.000 bomnya turun. Jebret, memampus, dikasih kali 5 turun. 16.000 cuy. Boh, 284 ribu, cuy. Gokil, lebar. Jangan, ah, sensasional 370.000 cuy ah, 450 cuy ya waduh ini ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Loh, gue lihat putaran dulu, lihat putaran dulu lah. Putaran lah. Konser putarannya makin bagus, gue lanjut. Tapi kalau misalnya udah jelek, gue bakal uh, stop aja. Gue bakal WD ya, Bos. Ya, aduh, cuy, ini era bisa lah Cuy, cuy. bawa mampus, panik dulu Mampus yang penting tuh udah putaran ya, cuy. Jangan sampai miss sama putarannya cuy. Ya, karena putaran tuh yang terpenting, cuy, di saat putarannya. Uh, jelek, tapi kalian masih maksain agak sulit, cuy, untuk dapat JP nya aja, ya. Makanya bermain dengan feeling, cuy. Bah, mampus dikasih skater lagi, wah ini Zeus, sih Lagi hujan, skater cok. Gila, di tiga-tiga kali berturut-turut loh. Dalam lima menit, 3 kali berturut-turut dikasih skater cok. Gak ada otak emang, ya. Wah, gokil, cok! gila, gila, beh emang the best. beh gila, masih dikasih connect. bom dong, bomnya please. Zeus, kasih bomnya lu, Zeus Wah, gokil nih pecah hijaunya pecah konek banyak Wih, Zeus kasih dong Zeus please Zeus ayo bisa-bisa jepret mampus bodoh itu walik 11 anjir pecah 11 kurang satu cuy 12 cuy wah ini gua auto WD cuy auto WD wah, ini please kasih WD kasih WD please kasih WD -nya, cuy please Ayo dong bisa yuk kasih WD kasih WD yuk jepret 10 spin, ya. 10 spin terakhir ya 10 spin terakhir ya 10 spin terakhir yo. ini ayolah ada free spin ketiga nih ada free spin ketiga harusnya WD cuy mampus oke lah ini kayaknya udah cukup juga ya durasinya gue udah lumayan lama jadi mungkin berapapun hasil kemenangan gue bakal gue langsung WD thank you boh goblok kali 20 cok. gila boh pecah 12 cok. eh berapa 11 ya Wah gokil coy, jebret banget alik. 14 coy wah wede, thank you banget ya buat kalian udah mampir ke channelnya Evan Slot bersama konten Gates of Olympus. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya ya bersama Evan Slot. cuy makanya jangan lupa diklik tombol like, share dan subscribe nya ya. Kalau kalian penasaran dengan pola tips dan trik dari gua ya cuy ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama Evan Slot ya cuy ya. Jangan lupa wede cuy Anjay detik-detik terakhir WD nih cuy. Oke. Oke Anjir Satu spin terakhir yuk Bisa yuk Dikasih mega crot Mega crot cakep banget 500 ditambah 400 Dan 900 cu Oke okay. Goodbye guys Love you Ma